Oke kali ini Jaya Erival kembali hadir dengan membawakan kabar gembira untuk sahabat bediler yaitu dengan sejuta promo akhir tahun. Nah untuk orderan hari ini sudah masuk 7 orderan senapan angin yang siap dikirim di hari ini juga ya sahabat bediler.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 Oke kali ini Jaya Erevol kembali hadir dengan membawakan kabar gembira untuk sahabat Bediler yaitu dengan sejuta promo akhir tahun spesial momen 12/12. Nah pasti sudah penasaran kan sahabat Bediler? Oke langsung saja ke video yang lebih detailnya.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 Dan seperti biasa sebelum pengiriman kami selalu melakukan uji power terlebih dahulu Guna memastikan bahwa senapan angin tersebut bisa langsung digunakan ketika sudah sampai tujuan sahabat bediler Oke yuk langsung saja kita menuju lokasinya ya sahabat bediler Hasilnya, yuk langsung saja kita uji power senapan angin ini. Oke sahabat bediler, jadi itu tadi ya untuk uji power dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 dengan power magnum hitam coklat plus magazin. Oke sahabat bediler, kita langsung saja kembali ke ruang indoor untuk melanjutkan video ulasan berikutnya. Let's go! Oke sahabat bediler setelah tadi kita uji power langsung saja kita lanjut review orderan senapan angin dari sahabat bediler Nah untuk orderan hari ini sudah masuk 7 orderan senapan angin yang siap dikirim di hari ini juga ya sahabat bediler Oke yuk langsung saja kita review orderan yang pertama Nah untuk orderan yang pertama dari Bapak Yanto Sumatera Barat ya sahabat bediler Oke untuk orderannya yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 akan 47 lipat hijau hitam plus manometer, nah untuk orderan ini sudah dilengkapi dengan aksesoris secara komplit ya sahabat bedelan oke lanjut yang kedua kita akan review orderan dari Bapak Mahfud Sumatera Barat, nah untuk orderan senapannya yaitu ge gejruk DWp Fusion 2560 Magnum Coklat Hitam Plus Magazine Nah jadi seperti ini ya sahabat Magnum untuk senapannya Oke lanjut orderan yang ketiga Dari Bapak Wayan Kota Denpasar Bali Nah untuk ordernya yaitu Senapan Angin 2565 Magnum Fusion Magnum Magnum Magnum Magnum Nah untuk senapan angin ini Sudah dilengkapi dengan bonus perlengkapan Seperti Tali sandang sparepart Mimis tester Peredam standar Dan yang terakhir ada STKS Ataupun surat tanda Kepemilikan senapan angin Nah jadi itu tadi ya sahabat bedil Untuk beberapa orderan yang siap Dikirim pada hari ini juga Oke sahabat bedil, Jadi setelah tadi kita sudah mengulas Senapan angin gejruk DWP Fusion Dan uji powernya Sekaligus tadi kita juga sudah review orderan senapan angin dari sahabat pediler Nah jadi untuk tampilan senapan angin di DWP Fusion ini memang sangat bervariatif dan bagus ya sahabat pediler Nah kira-kira siapa nih yang dari dulu sudah mengincar senapan angin ini? Oke yuk langsung saja bosku buruan order sekarang juga mumpung momennya sangat pas dan juga tepat Nah, kali ini dari Joy Erifol, kami mengadakan promo akhir tahun di Special Moment 1212. 12. Jadi, di dalam promo ini terdapat dua pilihan promo: yang pertama ada promo free ongkir sejawa Bali, dan yang kedua ada promo potongan harga sampai dengan Rp 200.000. Jadi, sahabat Bediler bisa memilih salah satu dari kedua promo tersebut, ya sahabat Bediler. Dan seperti biasa, untuk promo ini hanya berlangsung selama dua hari saja. Dan apabila sudah mencapai batas dua hari, maka sahabat Bediler bisa mendapatkan harga secara normal, ya sahabat Bediler. Dan dikarenakan antusiasme dari sahabat bediler, pada promo kali ini kami hanya menyediakan stok terbatas. Maka kami sarankan untuk sahabat bediler segera order sekarang juga ya sahabat bediler. Dan kali ini saya juga akan merekomendasikan senapan angin yang paling bestseller di Jaya Air Rifle Yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah untuk harga awal senapan angin ini dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Dan untuk potongan harga yang kami berikan untuk senapan angin ini sebesar Rp ribu rupiah. Jadi sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin ini dengan harga 1 juta ratus ribu rupiah. Dan pembelian pada promo ini hanya berlaku melalui pembayaran transfer ke bank mandiri atas nama CV Jaya Airival. Oke yuk langsung saja bosku buruan order sekarang juga Dan saya ingatkan sekali lagi untuk promo ini hanya berlaku selama 2 hari saja Mulai dari tanggal 12 sampai 13 Desember tahun 2022 Dan apabila dari sahabat bedilan ingin mengajukan sebuah pertanyaan seputar senapan angin Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bediler Oke mungkin itu saja ya sahabat bedilan untuk informasi yang bisa saya sampaikan dan untuk mendukung channel youtube ini, sahabat bediler bisa like, share, comment, and subscribe di channel youtube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seputar senapan angin dari Jaya iRefal oke terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler